BNSP, sertifikasi kompetensi dari BNSP itu dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan atau standar khusus. Jadi ada beberapa hal di sini yang kelihatannya penting kita dengar, gitu penting kita ketahui juga soal secara sistematis dan objektif itu seperti apa sih? Gitu. Kemudian uh, melalui uji kompetensi seperti apa uji kompetensinya dan itu mengacu pada standar standar kerja nasional. Berarti memang sudah ada ya standar kerja nasional sehingga kita punya acuan gitu kalau nanti misalnya kita membuat uh, sertifikasi ini atau standar khusus. Nah, itu uh, yang uh, mungkin juga perlu ya nanti uh, Pak Aldo uh, kasih masukan ke kita. Nah, Uh, kedepannya uh, kalau menurut uh, apa ya saya, yang saya baca soal BNSP ini uh, Memang perlu ada uh, lembaga sertifikasi profesi Dan itulah yang kita harapkan bisa uh, menjadikan satu pena sebagai lembaga ini uh, Satu pena lah nanti yang berhak memberikan uh, sertifikasi kepada para penulis Dan tiga tadi itu penulis penyenting penerjemah itu yang uh, ada di bawah koordinasinya, uh, BNSP. Nah, untuk komisi waktu, silakan Pak Aldo. Kalau ada uh, apa namanya, bahan-bahan yang ingin dipresentasikan di-share, silakan bisa langsung share screen. Moga Pak Aldo? Terima kasih, Pak Ketua, Pak Nasir dan juga Ibu Rahmi selaku uh, moderator uh, Ya, pertama-tama saya ini sebenarnya diperintah nih oleh Pak Nasir nih sebenarnya kemarin <guruh> baru kemarin ditelepon langsung apa namanya, uh, untuk hari ini katanya begitu jadi ya saya penuhi uh, karena Pak Nasir ini uh, temen lama juga dan saya pikir ini penting, maka saya uh, berupaya untuk bisa uh, memenuhi undangan dari satu PEMA. Baik, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya uh, sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan atas kompetensi kerja. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, antara lain, uh, apa sih uh, gunanya pentingnya sertifikasi kompetensi nah kita akan coba uh, apa memperkenalkannya pertama isu strategisnya bapak ibu uh, program pengembangan Sdm Indonesia jadi sesuai dengan visi presiden bahwa lima uh, tahun ini akan fokus pada pembangunan Sdm Indonesia jadi selain apa namanya infrastruktur tapi Sdm menjadi uh, prioritas karena apa? Karena pertama kita memiliki bonus demografi dari tahun 2020 sampai 2030 ini kita akan berlimpah tenaga kerja muda dan juga produktif. Jadi kita akan mendapat bonus demografi. Nah, bagaimana kita bisa mengelola bonus demografi? Ini adalah persoalan lain di mana kita harus betul-betul mempersiapkan uh, apa namanya uh, iklim ketenaga kerjaan kita dan juga tentu uh, pendidikan dan pelatihan vokasi yang bisa langsung menuju ke industri kemudian isu berikutnya ada revolusi industri 4.0 ini dimana uh, peralihan kepada teknologi sehingga SDM kita dituntut bukan hanya kompeten di bidangnya tetapi menguasai teknologi kemudian ada ASEAN Economic Community ini yang sudah diberlakukan sejak Desember 2015 ini juga menuntut uh, tenaga kerja atau SDM kita ini uh, kompeten agar bisa bersaing di regional ASEAN karena dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini akan terjadi uh, free nama, mobility of skill labor antar negara-negara ASEAN Nah kemudian tahun lalu tanpa kita bayangkan uh, datanglah uh, COVID-19 pandemi ini yang dengan tanpa kita sadari juga, pandemi ini mempercepat proses digitalisasi dan juga eh, pandemi ini juga eh, memunculkan memunculkan skill-skill baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kemudian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini persaingan SDM ke depan akan semakin ketat karena banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan bahkan PHK sehingga de ke depan ini hanya SDM yang memiliki kompetensi atau keahlian itulah yang akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan ke depan nah uh, Bapak Ibu uh, ini ada statement dari Pak Presiden Jokowi ini beliau sampaikan pada saat pembukaan Pala Latihan Kerja Komunitas Indonesia bulan Desember tahun 2019, beliau mengatakan sekarang ini bukan adu ijazah tapi skill. Semua negara sekarang ini persaingan ada di situ. Jadi bukan ijazah Mau apa, bukan adu ijazah, tapi adu, adu keterampilan, adu skill dan kompetensi. Artinya bahwa ke depan ini eh, apa namanya bukti kompetensi akan semakin penting. Nah, tapi Bapak Ibu bukan berarti ijazah tidak penting bukan, tetapi di samping ijazah Bukti kompetensi itu uh, merupakan suatu uh, hal yang uh, menjadi penting ke depan khususnya dalam uh, industri atau perusahaan-perusahaan melakukan uh, rekrutmen Nah kemudian kita juga ada tuntutan persyaratan kompetensi dalam perjanjian moda 4 g di perdagangan jasa Ini juga uh, setiap jasa yang diperdagangkan itu juga mempersyaratkan tenaga teknis yang kompeten jadi ini juga menjadi satu tuntutan ke depan. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya menjawab apa yang menjadi pertanyaan ini. Apa sih gunanya sertifikat kompetensi? Sebenarnya adalah pertama itu sebagai pengakuan. Jadi contoh kalau kita memiliki rumah atau tanah, pasti kita ingin memiliki bukti pengakuan bahwa kita sebagai pemilik yaitu berupa sertifikat hak milik kalau kita punya kendaraan pasti kita ingin memiliki BPKB. nah kalau kita memiliki keahlian tertentu atau kompetensi itu juga seharusnya kita juga memiliki buktinya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi otoritas oleh negara jadi sama seperti waktu eh, pemilikan tanah dan sebagainya, ini kita ke memiliki uh, keahlian, pembatansi. Dalam hal ini, uh, saya bersyukur karena di sini uh, Bapak Ibu, semua para penulis uh, senior yang hebat, ya, tentu ini juga uh, harus juga kita memiliki buktinya gitu. Uh, seperti kita memiliki barang-barang uh, yang uh, cukup, apa namanya, uh, menjadi perhatian bagi kita. Nah, dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ini juga disampaikan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi. Jadi ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pengakuan kompetensi setelah mengikuti pelatihan kerja, penggarakan lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. Kemudian pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat dua dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Jadi di samping yang lulusan pendidikan pelatihan, juga yang sudah mempunyai pengalaman itu juga bisa mendapatkan haknya kalau dia memiliki kompetensi. Nah maka dari itu Bapak Ibu sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu ia ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis, nah ini jadi basisnya harus ada yaitu standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan jadi kita dalam kita memberikan pengakuan itu harus ada basisnya yaitu standar kompetensi nah yang dipegang oleh Pak Presiden Bapak Ibu ini bukan sertifikat tanah tapi ini adalah sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi dalam satu kesempatan beliau mengatakan bahwa penting setiap SDM Indonesia yang memiliki kompetensi keahlian harus memiliki buktinya berupa sertifikat kompetensi nah bicara manfaat sertifikasi, pertama tentu untuk industri atau dunia usaha ini tentu membantu dunia usaha industri untuk meyakinkan kepada klien-kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuatnya itu dibuat oleh tenaga kerja yang kompeten dan terpelihara kompetensinya kemudian juga membantu proses rekrutmen jadi kalau zaman dulu itu kalau kita baca di koran dicari eh, apa tenaga kerja bidang A, B, C lulusan Universitas terkemuka atau lulusan SMA sederajat nah itu sekarang sudah sudah tidak terlalu laku lagi seperti itu karena sekarang ini harus dicari tenaga kerja dengan bukti kompetensi ABCD jadi lebih uh, spesifik terhadap kompetensinya kemudian juga membantu lembaga pendidikan untuk uh, menjadi alat penjaminan mutu bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai Membuat, kemudian juga membantu lembaga pendidikan untuk mengembangkan desain instruksional, membantu pengembangan evaluasi pembelajaran, dan bagi SDM itu sendiri membantu merencanakan jenjang karir. Jadi kalau dia memiliki sertifikat kompetensi, dia bisa merencanakan jenjang karirnya. Nah kemudian juga yang penting, ini pesan Pak Presiden bahwa sertifikat itu harus menjadi personal branding. Jadi kalau kita memiliki sertifikat kompetensi itu menjadi personal branding kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai penulis memiliki sertifikat kompetensi itu menjadi personal branding. Karena setiap yang ditulis itu ya pasti hasilnya baik karena memang sudah melekat karena memiliki sertifikat maka sudah ada personal branding. Ya berkat lagi. Nah kemudian kita juga bersyukur di Indonesia ini banyak. Uh, peraturan, perundangan, regulasi yang mengamanatkan SDM kompeten. Terlebih uh, undang-undang 13 tahun 2003 tentang ah, okay. tenaga -undang kerjaan. Oh, undang-undang ikut, ikut. nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ada peraturan oh, presiden oh, nomor oh, oh. 12 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Okay, um, sekarang. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP ada IMPRES 9 atau 7.16 dan lain sebagainya jadi banyak sekali undang-undang yang ataupun regulasi yang sudah terbitkan yang memanatkan uh, kompeten kemudian juga uh, banyak juga undang-undang yang sudah diterbitkan uh, yang terkait dengan uh, apa namanya uh, tuntutan kompetensi dalam regulasi, jadi di Kementerian Lembaga, ini banyak sekali undang-undang yang sudah terbit sebelumnya yang uh, apa, menuntut adanya kompetensi uh, dalam uh, setiap sektor di Kementerian Lembaga. Nah, kemudian Bapak-Ibu, uh, Badan Nasional Sertifikasi Profesi sedikit, ini merupakan lembaga independen yang dibentuk atas amanat Undang-Undang 13 tahun 2003 dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018, ini pengganti dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah BNSP kita saat ini sesuai dengan PP10 tahun 2018, ada 7 anggota komisioner, 2 unsur pemerintah, 5 unsur masyarakat. Nah saya sendiri unsur masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Nasir kemudian BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden kemudian dalam melaksanakan tugas fungsinya BNSP juga dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan sektor bidang atau profesinya jadi LSP ini membantu BNSP dalam melakukan fungsi sertifikasi kompetensi karena BNSP sangat terbatas, kita hanya berada di pusat sehingga kita memerlukan bantuan dari lembaga sertifikasi profesi tentu sesuai dengan kebutuhan sertifikasi yang ada sesuai sektornya sehingga bisa membantu BNSP untuk mempercepat proses sertifikasi bagi setiap sektor di Indonesia dan seluruh mencakup seluruh Nusantara jadi keberadaan LSP ini sangat penting bagi BNSP nah kemudian apa saja tugas fungsi BNSP Bapak Ibu sesuai PP 10? pertama pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang kedua, pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi Kemudian pembinaan dan pengawasan Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional Dan pelaksanaan pengembangan sistem data informasi, sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi untuk Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional, kita ada 6 subsistem, Bapak-Ibu. Jadi pertama adalah Sistem Sertifikasi Kompetensi, di mana proses uji kompetensi atau asesmen itu mengacu kepada standar kompetensi. Pesertanya bisa dari SDM, lulusan lembaga pendidikan pelatihan, dan bisa yang berpengalaman. Kemudian, pengembangan kelembagaan lembaga sertifikasi profesi, ada LSPP-1, LSPP-2, LSPP-3. Kemudian ada sistem lisensi, kita memberikan lisensi kepada LSP. Kemudian juga kita melakukan harmonisasi baik kepada asosiasi profesi, asosiasi industri, kementerian lembaga, dan juga kita melakukan harmonisasi dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka untuk saling pengakuan antar negara. Kemudian sistem data dan informasi dan yang keenam sistem penjaminan mutu. Nah, ini menjadi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Nah, Bapak/Ibu, sertifikat kompetensi ini dia berada di ujung ya. Jadi, kalau proses dari bulu ke hilir, maka sertifikat ini adanya di hilir. Sehingga kita harus berkolaborasi dari bulu ke hilir nah, karena eh, sangat tergantung kepada pendidikan dan pelatihan dan juga kepada standar kompetensi. Nah, sehingga prosesnya harus berkolaborasi dari bulu ke hilir. Yang pertama adalah industri atau, atau pengguna. Nah, industri atau pengguna ini harus menerjemahkan kebutuhannya ke dalam standar kompetensi kerja. Jadi kalau industri ini butuhnya apa sih ABCD, nah itu terjemahkanlah ke dalam standar kompetensi kerja. Sehingga kalau standar kompetensi ini sudah dibuat oleh industri, kemudian ditetapkan dan disepakati, maka lembaga pendidikan pelatihan bisa menyesuaikan kurikulumnya berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi yang dibuat oleh industri. Kemudian BNSP dengan LSP-LSP juga menggunakan skema-skema sertifikasi Dengan mengacu kepada standar kompetensi yang sama yang dibuat oleh industri Sehingga link and match ter terjadi Di lulusan pendidikan pelatihan, disertifikasi masuk ke industri Sudah match dengan kebutuhannya Nah inilah yang kita harapkan sehingga sekarang ini tidak ada lagi ego-ego sektoral kita harus berkolaborasi karena sekarang sudah eranya kolaborasi dan bersinergi satu sama lain nah ini contoh saja Bapak Ibu bentuk terjemahan dari kebutuhan industri ke dalam SKKNI atau standar kompetensi maka dapat ditelusur penerapannya pada industri pada pendidikan dan sertifikasi Nah, kemudian bagaimana kita mengharmonisasikan peran BNSP atau LSP dengan Kementerian Lembaga. Jadi pertama, kita ini ada tiga eh, lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan masing-masing. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. di mana fungsi mereka adalah mengembangkan kompetensi. Sehingga keluar adalah ijazah atau sertifikat pelatihan yang berlaku seumur hidup. Nah kemudian BNSP dalam hal ini fungsinya adalah memastikan dan memelihara kompetensi sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP itu ada masa berlakunya rata-rata tiga -rata tahun sehingga setiap tiga tahun dia harus memperbaharui sertifikat kompetensinya. Nah Kenapa begitu, apa Ibu? Karena kalau lulusan pendidikan, katakanlah seorang insinyur, maka dia seumur hidup, dia adalah seorang insinyur. Tetapi bisa saja sebagai insinyur, tapi dia berkarir di perbankan. Ya, banyak teman-teman saya seorang insinyur, tapi menjadi direksi bank. Nah, maka dari itu kompetensi dia adalah bukan sebagai insinyur, tetapi sebagai banker. Nah, sehingga disinilah sinilah fungsi kita memastikan dan memelihara kompetensi. Jadi dia sebagai banker itulah yang kita pastikan kompetensinya. Jadi bukan keinsinyurannya, karena itu adalah uh, apa uh, pendidikannya. Nah kemudian di satu sisi lagi ada uh, registrasi atau lisensi personil. Ini adalah fungsinya memastikan kesesuaian untuk tujuan penerapan wajib. Jadi Contoh kalau umpamanya untuk pialang saham Itu uh, harus diregistrasi Nah itu uh, suatu Apa namanya uh, Suatu hal yang berbeda lagi, jadi ada ijazah Ada sertifikasi, ada lisensi Ini untuk memastikan Bahwa kesesuaian Untuk tujuan penerapan wajib Jadi ini adalah otoritas kompeten, ini kementerian lembaga sedangkan LSP BNSP adalah yang di tengah fungsi kita memastikan dan memelihara kompetensi Nah untuk eh, melaksanakan sertifikasi kompetensi maka ada infrastruktur yang harus dipersiapkan pertama lembaga sertifikasi profesinya atau LSP kemudian standar kompetensi yang diacu apakah menggunakan SKKNI atau standar khusus atau standar internasional nah BNSP kita bisa menerima ketiganya kalau SKKN ini belum ada mau menggunakan standar khusus silakan atau mau mengacu pada standar internasional silakan tapi khusus untuk standar internasional dan standar khusus itu harus ada izin dari pemilik standarnya dan juga harus diregistrasi terlebih dahulu di Kementerian Ketenagakerjaan tapi kalau dia standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan maka ini uh, menjadi milik nasional. Jadi semua orang boleh menggunakan SKKNI tersebut. Tapi kalau standar khusus, standar internasional tentu harus izin dari pemilik standarnya. Kemudian, skema sertifikasi. Nah, skema sertifikasi inilah yang nanti dikembangkan oleh LSP sesuai dengan kebutuhannya, jadi umpamanya untuk penulis, ya tentu apa skemanya kalau yang ada LSP yang sekarang ini, LSP penulis dan editor, itu skemanya itu antara lain untuk penulisan buku non-fiksi penulisan apa, penyuntingan naskah, penyuntingan akuisisi dan penyuntingan substantif itu yang ada di LSP penulis dan editor, jadi ini nanti silahkan kalau satu pena ini akan mengembangkan LSP, nanti skemanya dikembangkan. Kemudian perangkat asesmen atau materi uji kompetensi ini juga harus dikembangkan oleh LSP. Kemudian tempat uji kompetensi atau TUK. Nah tempat uji kompetensi ini ini bisa seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau LSP satu pena ini sudah menjadi LSP terlisensi BNSP, maka bisa menunjuk TUK-TUK di seluruh Indonesia sehingga akses e, masyarakat khususnya para penulis ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi semakin mudah karena bisa banyak tuk di seluruh Indonesia kemudian yang keenam adalah asesor kompetensi nanti LSP harus memiliki asesor kompetensi Nah, asesor kompetensi inilah yang melakukan asesmen atau uji kompetensi jadi seorang asesor ini dia harus menginduk kepada satu LSP jadi tidak ada asesor e, freelance jadi dia harus e, menginduk ke LSP karena LSP harus membina asesornya jadi e, asesor itu harus selalu di, apa namanya, dilakukan pembinaan oleh LSP nah apa saja jenis-jenis LSP Bapak Ibu ini perlu dipahami Pertama ada yang disebut dengan LSP P3, pihak ketiga Ini LSP didirikan oleh asosiasi industri Dan atau asosiasi profesi Tujuannya melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk sektor atau profesi tertentu sesuai Ruang lingkup diberikan oleh PNSP, jadi kalau uh, Satu pena ini akan mendirikan LSP maka ini lebih cocok kepada LSP P3 karena didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi sehingga nanti lebih luas cakupannya bisa lulusan pendidikan pelatihan bisa yang sudah berpengalaman <tuh> kemudian ada LSP pihak kedua ini LSP didirikan oleh industri atau instansi tujuannya untuk melaksanakan sertifikasi terhadap sumber daya manusia lembaga induknya SDM pemasoknya SDM jejaringnya sesuai dengan ruang lingkup diberikan oleh BNSP. Jadi kalau LSP P2 contohnya kita ada LSP P2 Kementerian Kesehatan itu mensertifikasi eh, SDM rumah sakit-rumah sakit pemerintah jadi kira-kira seperti itu kemudian ada LSP PNP1 Industri ini LSP dirikan oleh industri atau instansi untuk mensertifikasi karyawannya sendiri jadi Contoh ada LSP Krakatau Steel karena karyawannya ribuan maka mereka mendirikan LSP P1 Industri yang disertifikasi hanya karyawannya sendiri. Kemudian ada LSP P1 Lembaga Pendidikan Pelatihan. Ini didirikan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dengan tujuan utama mensertifikasi peserta didiknya sendiri. Jadi, uh, dia hanya khusus mensertifikasi peserta didiknya. Tidak bisa orang dari luar sepanjang konjong datang ke LSPP 1 pendidikan pelatihan minta disertifikasi. Tidak boleh, hanya peserta didiknya. Jadi, kalau yang ingin disertifikasi, maka dia harus ikut pelatihan dulu atau pendidikan dulu di LSPP 1 baru bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian dalam memberikan uh, lisensi kepada LSP maka BNSP selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor atau KL nya Jadi kita juga untuk LSP P3 kita mensyaratkan juga mendapat uh, dukungan dari instansi teknis pembina sektor Saya enggak tahu kalau penulis ini pembina sektornya kementerian mana ini, ini nanti tolong di dicari di tahu kira-kira ini masuk ke kementerian mana, kemudian kita juga dalam melakukan, memberikan lisensi kepada LSP, itu melalui yang disebut dengan asesor lisensi, memproses asesmen untuk lisensinya kemudian juga untuk TUK-nya LSP melakukan verifikasi, dan kemudian melakukan asesmen, itu juga menggunakan asesor kompetensi. Sehingga ketelusuran ini bisa kita lakukan, di mana BNSP sebagai otoritas yang memberikan lisensi, kita juga selalu berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor. Nah, kemudian eh, ini menggambarkan bahwa pembagian eh, kewenangannya Kemenaker itu menetapkan SKKNI Kemudian eh, Kementerian Sektor atau lembaga itu menetapkan jenjang kualifikasinya, KKNI-nya nah, Kita kan KKNI kita level 1-9, nah itu yang menetapkan adalah eh, Kementerian Sektor Nah, sementara BNSP Kewenangan kita adalah menetapkan skema sertifikasi Jadi kita bukan menetapkan standar Tapi kita pengguna standar Jadi BNSP menetapkan skemanya KKN ini kita Bapak Ibu uh, sesuai Perpres 8 tahun 2012 kita ada 9 level. Uh, Indonesia ada 9 level 1 9. Di mana KKN ini bisa menyandingkan antara program akademik kejuruan vokasi dengan pengalaman kerja sebelah kanan. Nah, BNSP lebih menangani sebelah kanan. Jadi kita memberikan pengakuan kepada seseorang kemudian nanti bisa disetarakan, jadi kalau orang itu lulusan SMA tetapi pengalamannya di satu bidang itu sudah puluhan tahun dan dia sudah ahli di bidangnya, walaupun program akademiknya itu hanya SMA lulusan hanya level 2 tetapi pengalaman dia itu bisa level 8 sudah ahli maka bisa diberikan uh, sertifikat kompetensi di level 8 sebagai pengakuannya sehingga kalau disetarakan ya disandingkan sama dengan S2 walaupun dia bukan pendidikan formal, tapi ini hanya pengakuan karena keahliannya nah kemudian berbicara sertifikasi kompetensi itu adalah tentang asesmen Bapak Ibu jadi asesmen berbasis kompetensi itu harus mencakup tiga unsur, yaitu skill, knowledge, dan attitude nah, ketiga unsur ini harus terpenuhi jadi kalau skill bagus, knowledge bagus tapi attitude nya tidak baik maka belum bisa dikatakan kompeten begitu pula sebaiknya kalau attitude nya sangat bagus tapi skill kurang, knowledge kurang maka tidak bisa juga dinyatakan kompeten sehingga ini sangat membutuhkan ketiga-tiga unsur nah, kemudian uh, assessment berbasis kompetensi ini adalah mencakupi pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi dalam membuat keputusan sejauh mana seseorang dapat mendemonstrasikan pekerjaannya sesuai dengan standar kompetensi jadi kita mengumpulkan bukti-bukti sehingga dalam melakukan asesmen kompetensi itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan bisa uji tertulis bisa wawancara bisa portofolio bisa demonstrasi observasi jadi dia melakukan mendemonstrasikan pekerjaannya kemudian diobservasi oleh asesor kompetensi nah, sehingga ini tergantung uh, apa namanya uh, dari mana asal peserta uji itu apakah dia lulusan fresh graduate ataukah dia yang sudah berpengalaman maka ini metodenya harus berbeda satu sama lain nah jadi uh, kalau dilihat ini, Bapak Ibu, jadi pesan moralnya bahwa dalam asesmen kompetensi kita menghindari menyamaratakan asesi atau peserta, tapi harus kontekstual, baik asal peserta, tujuan asesmen, maupun ketersediaan bukti. Jadi, kalau menurut Albert Einstein, kan uh, everybody is a genius, kita ini semua ini jenius, tapi kan nggak bisa kalau contoh di sini. Kalau umpamanya ikan disuruh, uh, apa namanya ujinya itu disuruh manjat pohon, kan nggak mungkin, karena dia seorang, dia adalah ikan. Nah, sehingga dalam asesmen kompetensi ini kita harus bisa uh, melihat uh, seorang kandidat peserta itu berasal dari mana, apakah orang sudah berpengalaman, apakah dia lulusan pendidikan pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi inilah eh, kejelian seorang asesor dalam melakukan asesmen. Nah kemudian asesor berbasis kompetensi pertama berbasis kriteria, jadi asesmen berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industri atau serangkaian kriteria untuk menentukan kompetensi. Berbasis bukti, suatu proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar, kemudian partisipatori. Jadi perbedaannya antara asesmen dengan uji kompetensi atau uji uh, ujian di sekolah. Kalau ujian sekolah lebih kepada one way, tapi kalau asesmen kompetensi atau uji kompetensi itu uh, kandidat terlibat dalam proses asesmen, jadi partisipatori. Jadi lebih two way uh, partisipatori. Sehingga ini bisa mempermudah seorang asesor untuk bisa merekomendasikan seseorang itu kompeten atau belum kompeten. Kemudian kita juga melakukan pembinaan pengawasan terhadap LSP melalui yang disebut dengan surveillance periodik. Kita juga bisa melakukan surveillance khusus jika ada pengaduan dari masyarakat terhadap LSP tersebut. Kemudian BNSP juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada LSP bahkan lisensinya bisa kita cabut apabila pertama melanggar pedoman atau peraturan BNSP kemudian yang kedua dia melakukan kriminal itu langsung kita cabut lisensinya. Tapi kalau ada eh, apa pelanggaran-pelanggaran lainnya bisa berupa pembekuan lisensi atau berupa apa, surat peringatan dan lain sebagainya. Jadi BNSP mempunyai kewenangan untuk itu. Nah untuk sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian, sumber daya sertifikasi BNSP ini per September 2020. Jumlah LSP yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP 1.825, tapi sampai hari ini sudah hampir, hampir 2.000. Dari 1.825 itu yang terbesar adalah LSP P1 pendidikan dan pelatihan itu ada 1400 antara lain LSP P1 SMK kemudian perguruan tinggi sudah cukup banyak kemudian politeknik kemudian balai latihan kerja ada juga LPK dan lain sebagainya kemudian LSP P2 ada 81 di antaranya ada LSP KPK, KPK sudah ada LSP, LSPP P2, dengan skema penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas. Kemudian LSP Polri, juga LSPP P2, mensertifikasi penyidik baris penembak jitu ya. kemudian penjinak bom, dan lain sebagainya. Kemudian LSPP P3 yang didirikan asosiasi industri atau profesi ada 302, sekarang sudah hampir 400. Ini tergantung uh, sektor atau bidang atau profesinya. Nah Bapak-Ibu, BNSP tidak bisa memberikan uh, izin kepada LSP untuk multi sektor. Jadi dia harus memilih sektornya. Jadi kalau pariwisata, pariwisata. Kalau, kalau pertambangan, pertambangan. Kalau umpamanya uh, apa K3, K3. Jadi tidak bisa uh, multisektor dia harus memilih di sektor atau subsektor atau bidang sub bidang jumlah asesor ada 41 lebih 41.000 lebih Master asesor ada 125 tempat uji kompetensi ada 15.000 di seluruh Indonesia.